Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat nah, Kali ini saya berkunjung ke salah satu tempat Tempatnya di Desa padahurip Atau Kampung Cibadak Assalamualaikum kak Assalamualaikum um, uh, Belujung santan oh. Tempatan kak kakun Kalau desain ini santan Rosen besan cuaca di dia Nuju, Gini, iya, nuju iya, tunggu. Hmm. dupi oh. jenengan akan? Yes, bahan, babol oh um. babol di um. mana? nami? Iya, nami Cibadak. Hmm. Oh. Aduh rosan pisanya, cuaca. Alhamdulillah. Kokoprakan Koko hmm. Koko hmm. si manuk Uh, sahabat, uh, ini salah satu tradisi untuk uh, menghindari hama burung ya oh. Supaya tidak merusak padi. Mancin kewasiatan Ini sahabat pemandangan di Kampung Cibadak Desa Padahurip. Cuaca menjelang sore hari Sangat sejuk dan indah sekali